Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama Syedik Syafruddin Saya dari program studi psikologi Universitas Paramadina Dalam video kali ini saya akan membahas tentang gender dan pembangunan perempuan di Aceh pasca konflik dan tsunami Pembahasan teoritis dari Yeni Sri Lestari Gender dan pembangunan perempuan adalah kajian yang menarik untuk dibahas dikarenakan telah banyak menunjukkan perubahan besar terutama di Aceh pasca konflik dan tsunami Persoalan gender di Aceh mulai meluas pasca konflik tsunami Trauma berkepanjangan 1976 hingga 2005 membuat perempuan di Aceh semakin tertindas. Kesempatan yang kesulitan hidup tersebut menjadikannya perempuan Aceh bangkit untuk mengangkat kembali harkat martabatnya. Peristiwa itu terjadi bersamaan dengan kesepakatan damai antara pemerintah pusat dan gerakan Aceh Merdeka. Sintela Octaviana, Vija Janti M. Santoso, dan Dwi Purwoko berjudul perang perempuan di wilayah konflik antara korban, penyintas, dan Anggar perdamaian mengkaji peran perempuan di wilayah tersebut. Selama konflik, berlangsung perempuan sering dianggap hanya sebagai korban. Terdapat tuh pembahasan dalam jurnal ini, yang pertama adalah pendekatan historis dan teoritis. Persoalan gender telah lama didominasi di masyarakat barat, terutama di Amerika dan Eropa. Gender sendiri merupakan pemahaman Western Invention, Cornell 1993, di mana upaya untuk mencapai kesamaan derajat antara perempuan dan laki-laki pertama kali muncul pada tahun 1950 dan 1960-an. Gerakan ini muncul di latar belakangnya kuatnya sistem patriarki sosial di kalangan masyarakat yang kuat dalam lingkup keluarga, terutama menyebabkan munculnya ketimpangan gender dalam persoalan ekonomi. Terdapat dalam kajian yang ditulis oleh Linda L. 2005, dalam bukunya yang berjudul The Sociology of Gender, Theoretical The Perspective and Feminist Frameworks, yang secara garis besar menekankan kepada empat konsep dalam sosiologi gender. Yang pertama adalah konsep stereotypes Secara rinci merupakan konsep yang menyatakan bahwa masyarakat menepati Pembagian status atau gap Yang memiliki pembeda dari ciri-ciri yang utama Hal yang kedua adalah konsep sexism Memberikan peluang bagi munculnya rasa diskriminasi oleh kaum perempuan Terhadap kaum laki-laki Konsep patriarki merupakan sebuah konsep yang menerangkan dominasi laki-laki dalam kepemimpinan struktur sosial yang menekankan kaum perempuan. Lalu yang terakhir adalah konsep androcentrism, yaitu sebuah ada sebuah norma yang memusatkan kinerja laki-laki di seluruh lembaga sosial yang menjadi standar untuk dipatuhi oleh semua orang. Definisi gender juga hadir sebagai hasil dari ideologi-ideologi yang dibentuk oleh masyarakat. Pembahasan kedua adalah keterkaitan keter keter antara gender perempuan dan pembangunan di Aceh. Pentingnya pembahasan mengenai perempuan Aceh dalam pembangunan adalah untuk menganalisis proses dan kemajuan pembangunan di Aceh, baik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Pada tahun 2016, jumlah pekerja perempuan Aceh semakin meningkat. Hal ini terjadi dikarenakan keterbukaan masyarakat serta beberapa sistem prok perekonomian yang mulai membidik kemampuan dan keahlian perempuan dalam bekerja sebagai faktor penting dalam upaya pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan kesehatan perempuan Aceh terus menjadi fokus pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Aceh. Saat ini jumlah perempuan yang menuntut ilmu di Aceh di berbagai lembaga-lembaga pendidikan sudah meningkat secara signifikan. Menurut real Lestari pembangunan kolektif perempuan Aceh dibandingkan dengan pembangunan ekonomi dan sosial adalah yang paling rendah. Hal ini terjadi dikarenakan berbagai faktor sebagai Pandangan bahwa politik itu kotor, keterbatasan informasi dan pemahaman tentang isu-isu sosial politik, perasaan rentah diri, ketidakmampuan perempuan berperan ganda, keterbatasan sumber daya ekonomi, dan perasaan tidak dapat mempresentasikan kepentingan kaum perempuan. Kesimpulan, berbagai perspektif mengungkapkan persoalan mengenai gender sebagai perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, dan lainnya antara kaum perempuan dan kaum laki-laki secara perspektif sosiologis, konsep gender merupakan konsep yang sesuai untuk digunakan dalam mengupas persoalan-persoalan yang berkaitan antara hak kaum perempuan dan kaum laki-laki, salah satunya adalah persoalan pembangunan, kemudian terdapat satu pengaruh dari adanya konflik dari dan tsunami memberikan banyak pelajaran bagi dalam menggambarkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk menyesuaikan dan menyimbangkan antara keadilan dan kesetaraan gender dengan persoalan pembangunan Terutama sekali berkaitan dengan pembangunan hak perempuan di Aceh. Terdapat beberapa binang yang mendapatkan perhatian yang pertama adalah peningkatan. Peningkatan yang signifikan ditunjukkan melalui upaya pemerintah yang terus meningkatkan program ekonomi dan sosial yang melibatkan perempuan. Dalam bermasyarakat, kita perlu yang namanya bekerja sama, apalagi jika itu kepentingan bersama dalam lingkupnya lebih besar. Karena tidak setiap manusia dapat melakukan berbagai pekerjaan sendiri. Dengan bekerja sama, kita bisa membagi tugas dan membagi pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, dan ringan dikarenakan bersama-sama. Hal tersebut lepas dari perempuan yang memiliki peran penting sebagai support atau peran-peran kecil yang dilakukan, yang dapat dilakukan oleh perempuan. Memang sudah lama pola pikir, perihal tentang peran yang benar-benar bekerja itu adalah seseorang yang bekerja berat dan banyak, dan itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki pada saat itu. Dan peran sederhana perempuan akhirnya cenderung disepelekan. Karena disepelekan itu, akhirnya perempuan merasa rendah diri dan lebih gampang untuk atau lebih mudah untuk diintimidasi serta dijadikan alat sebagai korban. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.